Aku hidup di tepi pantai Hari-hari menikmati ombak berlari Sungguh menenangkan hati bagiku tidak bagimu Kamu Hidup di kaki Nikmati awan, menari sungguh menenangkan hati bagimu. Tidak bagiku, kita punya mata yang sama. Namun, memandang dari sudut berbeda, aku tenang di pantaiku. Kamu tenang di gunungmu. Lantas, mengapa kita harus mempermasalahkan itu? Kita sama mencari hari namun berjalan dari tempat berbeda ku mengarungi lautku kau menyusuri hutanmu haruskah kita Terlalu luas untuk diperdebatkan Hanya demi sebuah pembenaran dan keakuan Sampai menjelang ajal Kita masih terus belajar Untuk apa saling menghajar Kita hanya tahu sedikit Tak perlu memaksa menjadi setinggi langit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 mencari bahagia namun berjalan dari tempat berbeda ku mengarungi lautku kau menyusuri hutanmu haruskah kita merasa jadi Aku berbagi pandangan Tanpa pembenaran dan keakuan Ku beri kau ikanku Kau beriku sayurmu Kita tenang